Sahabat drakor, kita bertemu lagi untuk membahas dua artis cantik yang bermain di drama *The Penthouse*, yaitu Kim Soo Yeon yang berperan sebagai Choon So Jin dan Yoo Jin yang berperan sebagai Uyuni. Di video kali ini, saya akan memberitahu kepada teman-teman semua tentang beberapa fakta dari dua artis cantik tersebut, dan kita juga akan membahas biodata pasangan Instagram dan drama yang sudah dibintangi oleh Kim Soo Yeon dan Yoo Jin by the way wajah suami mereka mirip loh wajah antara suami Kim Soo dan Yoo itu ada kemiripan yang pertama kita bakalan bahas artis Kim Soo lahir pada tanggal 2 November 1980 di Seoul Korea Selatan umur di tahun 2021 sudah 41 tahun bersodiak Scorpio mempunyai tinggi 167 cm pekerjaan artis dan model iklan aktif di tahun 1994 sampai sekarang agensinya adalah Nemo Actors Gimsuyeon pernah bersekolah di SMA Isandong kuliah di Universitas Dongguk jurusan teater dan film suaminya bernama Isang dia juga seorang aktor Korea mereka menikah pada tanggal 9 Juni 2017 di aula pernikahan di Gangnam Seoul Korea Selatan dengan acara yang cukup besar mereka pernah bermain bersama di satu drama yang disiarkan oleh MBC pada tahun 2016 yang berjudul Happy Home. Kim Suyeon debut aktingnya pada tahun 1994 lewat drama yang berjudul Dinosaurus Teacher. Saat remaja, ia artis pertama yang mendapat penghasilan sebanyak 100 juta won hanya dari menjadi model iklan. Kim Suyeon lahir dari keluarga kelas menengah dan konservatif. Semua orang di sekelilingnya mengatakan bahwa ia cantik Di usia 14 tahun ia berpartisipasi dalam kontes kecantikan Miss Bingray mana saat itu ia menggunakan spidol sebagai eyeliner dan alat rias termurah Yang bisa ia temukan karena ia tidak mempunyai uang untuk membeli make up Ia juga tidak mendapat izin dari kedua orang tuanya untuk melanjutkan kontes Seiring berjalannya waktu akhirnya orang tuanya berdamai dengannya ia berhasil menjadi model iklan yang memiliki penghasilan tinggi di usianya saat itu. Dari awal bermain drama dan film sampai sekarang, Kim Soo Hyun sudah membintangi 5 film dan 25 drama. Inilah 5 film yang pernah dibintangi oleh Kim Soo Hyun. Inilah 25 drama yang pernah dibintangi oleh Kim Soo Inilah Instagram asli Kim Soo Kim Soo Su Hyun sudah mendapatkan 6 penghargaan. Penghargaan terakhir yang ia dapat sampai awal tahun 2021 adalah artis terbaik di drama The Penthouse. Pada tanggal 3 Desember 2020 yang disiarkan oleh SBS Drama Awards 2020 Sedikit fakta tentang Kim Gimsuyeon dan suaminya Mereka pernah berkencan selama 15 jam Bertemu jam 7 pagi hingga membuat Kim Gimsuyeon memiliki lingkaran hitam di matanya Hingga membuat Kim Gimsuyeon memutuskan untuk menikah Karena ia tidak bisa melakukan hal itu terus menerus karena kurang tidur Gimsuyeon dan suaminya pernah membantah fakta jika mereka berpacaran tapi akhirnya mereka menikah juga adegan mesra Kim Gimsuyeon dengan lawan mainnya di drama Depen House sedikit membuat suaminya cemburu ya wajarlah namanya suami mencintai istri yang sabar saja ya pak ini cuma drama walaupun istri bapak harus bermesraan dengan dua lelaki sekaligus di drama Depen House resiko punya pasangan artis yang profesional Intinya, peran Kim Soo Hyun di drama *The Penthouse* berhasil membuat banyak orang terpukau, termasuk saya, sampai membuat saya marah-marah tidak jelas saat menonton adegannya. Padahal ini cuma drama. Yang kedua, kita akan membahas artis Eugene. Sebenarnya, tulisannya Eugenie, tapi dibaca di dalam bahasa Korea itu Eugene. Saya juga gak ngerti kenapa seperti itu. Teman-teman, cari tahu sendiri ya. Lahir pada tanggal 3 Maret 1981 di Seoul, Korea Selatan Umur di tahun 2021 sudah 40 tahun Bersodiak Pisces Tinggi 163 cm Pekerjaan penyanyi, artis, dan seorang MC Aktif di tahun 1997 sampai sekarang Pernah bersekolah di sekolah luar negeri Korea Ken Pernah berkuliah di Universitas Korea Suaminya bernama Kim Tae-yong dia juga seorang aktor Korea Mereka menikah pada tanggal 23 Juli 2011 di gereja Jungang di Provinsi Gyeonggi Korea Selatan Mereka bertemu pertama kali dan bermain satu drama yang disiarkan oleh MBC pada tahun 2009 yang berjudul Seeking Love Yoo adalah anggota grup K-pop SIS yang beranggotakan tiga orang Yoo berasal dari Pulau Guam saat bersekolah SMA, Eugene hampir mendapat nilai yang sangat bagus di semua mata pelajarannya Wah, Eugene ternyata mempunyai otak yang cemerlang Pada tanggal 12 April 2015, Yujin melahirkan anak pertamanya Seorang putri yang sangat cantik yang diberi nama Ruhi Eugene melahirkan bayi pertamanya saat mengunjungi orang tuanya di Guam, tempat kelahiran Eugene Anak kedua Eugene adalah perempuan juga yang lahir pada tahun 2018 yang diberi nama Rurin. rin Eugene, anak dan suaminya pernah tampil dalam verity show Return of Superman Pada saat itu yang menjadi bintang tamunya adalah Jong Yonghwa, grup band K-pop See In Blue Rebut pertamanya sebagai artis pada tahun 2002 di drama yang berjudul Loving You yang disiarkan oleh KBS2 Drama The Penthouse adalah drama comeback untuk Eugene setelah absen membintangi drama beberapa saat untuk merawat kedua anaknya. Dari awal bermain film sampai awal tahun 2021, drama dan film yang pernah dibintangi oleh Eugene adalah 5 film dan 13 drama. Inilah 5 film yang pernah dibintangi oleh Eugene. Inilah 13 drama yang pernah dibintangi oleh Eugene Yujin pernah mendapat tiga penghargaan dari awal karir sampai awal tahun 2021. Penghargaan terakhir yang ia dapat adalah sebagai artis terbaik di drama The House* pada tanggal 31 Desember 2020 yang disiarkan oleh SBS Drama Awards 2020. Inilah Instagram asli Yujin. Itulah informasi tentang Gin Suyeon dan Yujin yang bisa saya sampaikan. Sampai jumpa di video berikutnya.